Yo yo yo yo goblok. WhatsApp WhatsApp WhatsApp Asia. Wasu. untuk para remixer dimanapun kalian berada. Merdeka. Mari dengan ini kita berkarya. Ya, kali ini aku bakalan berbagi tips bagaimana caranya mixing mastering dalam waktu singkat Ya, sekarang teknologi udah canggih-canggih semua ya kawan-kawan ya Jadi, mixing mastering pun bisa dalam hitungan detik iya, iya, nah disini gua udah ada projectnya nih bentukannya gua pakai FL studio 20 jadi bagaimana melakukan mixing mastering dengan cepat jadi gini kita sekarang di sini kan kita udah masuk nih di projectnya kita review dulu projectnya wih KONBAL KUI itu dia projectnya kawan-kawan jadi eh, gimana mixing mastering ala gua itu pertama kali yang kalian harus lakukan masuk ke mixer nih mixer habis itu kalian pergi yang namanya mastering itu kita harus pergi ke Master cari ya tulisan Master di sini nih nih ada nih Master paling-paling awal ini ada C ada M Master nah di Master ini kalian tinggal masukin satu eh, plugin atau VST atau apalah yang disebut namanya ya kalian pergi ke sini buat yang belum punya download sendiri nah ozon 8 dengan ozon 8 ini dia itu bisa mastering dengan cepat sekali kita buktikan kita pergi ke master assistant set nah habis itu kalian pilih CD yang intensitinya ini ini medium aja habis itu kalian tinggal pencet spasi atau di play spasi aja lamaan uh. di itu kalian accept kan tadi habis itu di sini gua menambahin beberapa fitur yaitu exciter sama imager imager imma bodo amat <tik> uh, kenapa gua tambahin yang dua ini Ya itu cara gue Mungkin kalian bisa bereksperimen dengan gaya kalian sendiri Karena ribuan jutaan remixer yang ada di dunia ini Itu semuanya beda-beda Cara mixing mastering uh, sebuah project mereka Gitu Lu yang nonton-nonton di rumah sama gue Itu beda, bakalan beda nanti Walaupun kita punya project yang sama Gitu kawan-kawan Terus apalagi nih yang bakalan gue lakuin Yang gue lakuin itu gue play lagi Oke, okay, selesai. Ini tahap-tahapnya udah gua lakuin. Nah, di imaginary ini biasanya yang gua main nih. Set. Ya. Yeah. Gini cukup kayaknya. Eh. Mau itu kok udah gini ya? Nah, kayak gitu. Uh, udah selesai. set Terus habis itu gua copy Gua kontrol A Habis itu gua export MP3 Misalkan gua taruh di desktop aja kosong, -kosong saat judulnya e Real gitu ya. Set Udah Habis itu Kita tunggu sampai selesai Nah kita dengerin We take it to the <laughs> gitu teman-teman caranya simple banget kan jadi gini sebelum kalian uh, masuk ke mixing mastering yang harus kalian lakukan itu adalah mixing nah di mixing sendiri pun juga itu tuh juga berbeda-beda caranya uh, apa uh, pola yang enak buat kalian sendiri itu pun juga bakalan dapat sendiri gitu loh nanti ya sering-sering aja buka ini ya buat kalian nanti yang mau FLP-nya nanti bakalan gua bikin video kita bakalan review ini projectnya gimana. Setelah kita review nanti bakalan gua bagi FLP-nya buat kawan-kawan yang mau belajar. Intinya stay tune terus di channel ini karena channel ini channelnya para mantap-mantap. Oke, okay, kian dari gua. Jangan lupa di-like, di-comment, di-subscribe, di-share, di apapun очку